oke hey guys kita lihat nasi goreng ala taiwan jadi aku sekarang lagi mampir di nasi goreng ala taiwan tapi tampilannya bukan di piring ya oke mungkin sedikit ini ya sedikit ada apa namanya maklum yang jualannya wah kita lihat jadi ini adalah nasi goreng ala Taiwan guys ini dagingnya pakai daging sapi hmm, terisnya, terisnya. Hmm, cabainya juga masih ini ya, potongan jadi bukan dibikin sambel gitu ya ayo C makan C hmm, kita lihat isinya apa udah lapar nah jadi Beda-beda cara penyajiannya, dan kebetulan di tempat ini penyajiannya emang gak pakai piring, guys. Jadi, pakainya sama seperti ini. Oke, okay. jadi nasi goreng ala Taiwan kita bisa request, tapi kebanyakannya itu dagingnya pakai daging sapi, ya, guys. Iya, hmm. makasih, Mbak. Sendoknya di itu ya, adik. Hmm, jadi, gini, jadi untuk... Cabenya sendiri tuh masih ini ya masih berupa potongan. Ini punya Mbaknya, dia suka yang pedes karena aku nggak makan pedes, makanya aku sekarang ini guys. Tapi aku sama ya. aku <tuh> pedes. <tuh> <tuh> <tuh> Jadi aku pesen dua. Ini aku sekarang lagi sama ceceku saya <laughs> aku nggak mau masuk ya, oke okay, ya. sekarang kita makan. Hmm. aku sih sebenarnya pesennya nggak terlalu pedas tapi nggak tahu kenapa. aku lihat ternyata itu sama ya. itu sama. Wah, jadi tampilannya seperti ini. oke. Okay. tuh jadi di sini nggak pakai apa namanya itu apa sih kalau nasi goreng pakai kol apa ya? Oh, sawi kol ada timun ada di sini cuma pakai daun bawang telur dan cabai tapi tapi rasanya sebenarnya enak rasanya enak kok mantep banget kan jadi kebanyakan di sini mah pakainya bumbu halus ya nggak nggak banyak sayur tapi pakai bumbu halus rasanya pokoknya mantep tuh, yang sapinya juga banyak. Ya, kita makan dulu guys. banget bagi kalian yang udah nonton video ini, jadi kalian udah tahu perbedaannya nasi goreng ala Taiwan dan Indonesia ya seperti ini hmm, pokoknya sedap banget guys, thank you buat kalian semuanya, jangan lupa like, comment and share di media sosial kalian oke, okay, thank you, bye bye